Ku Jauh dirantau Dan tiba Saat aku kembali Untuk membangun Makati manisim Dengar tifasawat suhu berbunyi di di pantai pun melambai bisa angin dari daerah timur laut, tak bawa pesan rindu melalui suara hongkong. Tunjukkan cuci diantar pulang menyentuh wakatil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Abdul Mukti Keliobas, Bupati Seram bagian timur, memberikan dukungan sepenuhnya atas terselenggaranya menghenti wakate dengan tema dari kampung untuk dunia. Wabillahi taufiqol hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba saat aku kembali Untuk membangun wakil dengan manisir Dengar tiba saat subah bunyi Miur pantai pun melambai Lembusan angin menyisir dari dataran Tuh